Duga terhadap warga sipil di Kabupaten Duga. Maka kronologisnya adalah bahwa pada tanggal 16 Juli ya 16 Juli berarti hari ini Sabtu ya 16 Juli 2020 pada pukul 09.40 waktu Indonesia Timur bertempat di Kampung Noglait ya Noglaid, di Distrik Kenyam Kabupaten Duga. Telah terjadi aksi pembantaian oleh KST atau kelompok separatis teroris Kodap 3 Dugama pimpinan Egyanus Kogoya. Ya, jabatannya adalah Panglima Kodat 3 Dugama berjumlah sekitar 20 orang. Ya, mereka melakukan terhadap warga sipil sehingga mengakibatkan 8 orang ya yaitu saat, eh, 7 pendatang dan satu OAP meninggal dunia. Dua orang luka berat, salah satu kritis dan satu orang luka ringan. Nah, di antara nama-nama itu yang menjadi korban ada namanya Yulianus Watu, umur 23 tahun. Asal NTT. Ini yang meninggal. Habertus Goti, 41 tahun. Ya, swasta dari NTT. Meninggal dunia juga. Daim 41 tahun. Perjalan swasta. Ya, asal Selayar, Sulawesi Selatan ya, meninggal dunia ini. Kemudian ada Taufan Amir, umur 42 tahun, swasta, berasal juga dari Selayar, Sulawesi Selatan. Johan, umur 26 tahun, ya, dari Mamiarai ya, asalnya. Ada Alex, ya Alex ini oh, meninggal dunia juga ya. Ada Yuda Hurusinya ya, ini Yuda Hurusinya ini dari... Eh, suku Batak meninggal dunia. Ada Sudirman ya, dari Sulawesi Selatan juga. Ini luka-luka. Ada Hasjon, umur 41 tahun. Ya luka-luka ada Sirajuddin, ya, dari Selayar juga. Kemudian ada Elias Serbaya ya. Ini pendeta ya, dari distrik Pijawasak. Itu meninggal dunia juga. Atau uap. Nah, kejadiannya itu pada pukul 09.00 Eh, lewat 40 waktu Indonesia Timur Satu orang KST Kodak Tiga Ndugama, Dengan membawa pisau masuk ke dalam kios milik Haji Haji Sabu lalu menyuruh orang di dalam kios untuk keluar Disertai dengan menghambur barang kios Nah kemudian selanjutnya pada pukul 9.41 waktu Indonesia Timur Sekitar 20 orang KST Kodak Tiga Ndugama, dengan membawa kurang lebih 15 senjata laras panjang jenis campuran ya, Termasuk sniper stare kemudian berteriak agar semua laki-laki di dalam kios untuk keluar Satu menit kemudian pada pukul 09.42 kurang lebih ya 5 orang laki-laki dan dua orang perempuan Salah satunya anak kecil keluar dari kios Kemudian dua orang perempuan disuruh masuk kembali ke dalam kios Selanjutnya lima orang laki-laki tersebut Dipukul dan ditembak mati Beberapa warga sipil OAP ingin menyelamatkan orang Di dalam kios akan tetapi Dipukul oleh anggota KST Kodat Tigan Dugama Dan ditembak ke arah atas Dan bawah Mengarah ke kaki warga sipil OAP tersebut Sehingga Salah seorang dari warga sipil terkena Di bagian kaki dan meninggal dunia Pada pukul 9.45 Kurang lebih ya 1045 waktu Indonesia Timur Eh, truk milik Haji Rusdin yang membawa lima orang warga sipil pendatang diberhentikan di depan kios milik Haji Sabu oleh tiga orang KST Kodak Tiga Ndugama dengan masing-masing membawa senjata api apilar sepanjang jenis campuran. Selanjutnya melakukan penembakan kepada lima orang warga sipil pendatang tersebut. Tiga orang duduk di dalam truk dan dua orang berada di bak truk. Dua orang di bak truk berhasil melarikan diri kurang lebih beberapa saat kemudian salah satu anggota KST Kodap 3 Duga Dugama membawa bendera bintang kejora dan dan mengambil video di TKP tersebut nah sekitar 20 anggota KST Kodap 3 eh, Duga lari menyebar pergerakan ke arah sungai Kampung Noglait di pasak kemudian seluruh aparat keamanan TNI Polri melaksanakan siaga 1 yaitu sekitar pukul 09 50 waktu nisa timur sekitar jam 10.00 pagi waktu nisa timur aparat keamanan tni melakukan balasan tembakan kepada kst kodap Tiga Ndugama pada pukul 10.50 kurang lebih waktu nisa timur salah satu truk warga sipil melakukan evakuasi satu korban luka ringan kemudian pada pukul 11.00 sekitar dua Eh, eh pasukan personil dari Damai Karten, kemudian Pak Kapolres juga berangkat ke Puskesmas kenyam Bang selanjutnya dan selanjutnya ini gawang yang terjadi intinya di sini ah, terjadi ya kegiatan-kegiatan yang tidak bagus. Intinya kalau kita lihat ini situasi Papua belum ada tanda-tanda untuk akan oh, berdamai Apakah Kita ini terlalu persuasif Karena kalau dikasih persuasif Malah ngelonjak Seperti ini Dan beberapa waktu lalu Peti Tni Angkatan Darat ya, Yaitu Kepangstab Angkatan Darat Jenderal Dudung ya, Papang 5T ini Sudah menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI yang sagas agar bertindak secara persuasif dengan adanya bapak Kasat dengan bapak Lembaga ini berbicara itu artinya berbicara atas nama negara berarti negara bertindak persuasif kepada KST ini dengan harapan agar mereka mau kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Namun ternyata saudara-saudara, harapan negara tidak sesuai. Malah dibalas dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi. Ini biar semua orang tahu. Biar Komnas HAM tahu bahwa ada kejadian begini. Nah apa Komnas HAM ini? Kira-kira bagaimana komentar Komnas HAM terkait adanya peristiwa begini? Ini pelanggaran HAM bukan. Ya, baik komnas HAM internasional maupun di Indonesia ini harus angkat bicara terkait ini. Korban. Sesama rakyat Indonesia. Kita berdoa semoga Papua damai, segera aman. Dan yang masih ada yang di hutan maupun di mana yang masih berpikiran ingin bisa dari NKRI pesan saya. Jangan kawan, karena risikonya akan pasti sudah tahu. Kita doakan saudaraku, ya yang meninggal ini semoga terima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Bahkan juga semoga Satgas TNP yang bertugas di Papua, Dapat melaksanakan tugas suci, tugas negara dengan baik, benar dan berhasil. Tetap semangat, baikkan video kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI. Hormati.